Pentingnya pendidikan untuk perempuan Laki-laki yang berpendidikan tinggi Dia akan menciptakan karu yang bagus Sedangkan perempuan yang berpendidikan tinggi, tinggi Dia akan menciptakan generasi yang luar biasa Perempuan memegang peran besar Akan seperti apa generasi manusia selanjutnya Itu sebabnya pendidikan tinggi untuk perempuan sangat penting Karena mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan Ilmu parenting perempuan yang berpendidikan tentu saja berbeda dengan yang tidak. Jadi, bukan cuma pengurusan di dapur, berpendidikan di sini maksudnya bukan hanya sekolah tinggi-tinggi yang -tinggi. bisa didapat dari mana saja. Baca-baca buku, cari tahu tentang hal-hal baru, atau bahkan dengan menonton video-video yang bermanfaat. Saya tahu beberapa ibu yang tidak berpendidikan seperti ini tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menjelaskan ke anak-anaknya mengenai hal-hal sulit atau awkward. Banyak menunggu suami membuatnya keputusan, banyak menunggu suami membuatkan keputusan, dan kemudian menyalahkan suaminya atau hal yang tidak diinginkan. Uang yang diberikan suami dianggap sebagai... Yang harus dihabiskan bukan ditabung sisanya untuk membangun masa depan rumah tangga dan anak-anak. Tukang ikut-ikutan karena kurang pengetahuan dan tidak punya hobi tapi hidup yang nyaman. Tidak mengerti gizi, nasihat gosok, nasihat kosong, hati-hati, minum air yang banyak, jangan telat, jangan telat, sabar ini cobaan halus terima dan sejenisnya tapi ketika harus memberitahu suami atau anak secara proaktif dan cerdas, auto bengong tidak bisa membantu anak mengerjakan PR dan sebagainya istri yang pintar akan jadi sosok pendukung tangguh untuk suaminya bahkan jadi kebanggaan juga pintar itu seksi menurut saya saya juga pernah dengan kata-kata laki-laki yang bisa minder kalau berpendidikan. Kalau saya tidak akan hilaukan pendapat seperti itu, karena jodoh adalah cerminan. Dan akhirnya perempuan yang cerdas akan menghasilkan keturunan yang cerdas juga. Penelitian dari Universitas of Washington mengatakan bahwa wanita cenderung mentransmisi gen kecerdasan ke anak dengan bentuk dari kromosom X. Nah, wanita memiliki dua kromosom X sedangkan pria hanya memiliki satu kromosom X. Artinya, wanita dua kali berpeluang mewariskan kecerdasan pada wanita walitah keturunannya. Terlepas dari ini menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga, sebaiknya seorang wanita mempunyai pendidikan